Halo guys selamat datang di channel tutorial dan di video kali ini teman-teman, Anne mau ngebagi tutorial yaitu cara defrag hardisk di PC atau laptop teman-teman. Nah teman-teman sebelum kita lanjut ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Nah teman-teman defrag hardisk di PC atau laptop ini manfaatnya sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Di antaranya defragmenter mempunyai fungsi untuk menjaga kestabilan PC dan keadaan hard disk karena defragmenter mampu mengalahkan atau menfikkan bot sektor dalam hard disk ataupun error program teman-teman. Jadi Windows yang kita pakai sekarang ini sangat baik terhadap penggunanya dengan tools, tools yang berguna dalam menjaga hardware PC atau laptop kamu. Dan ini dia cara mendefrag hard disk PC atau laptop nah teman-teman untuk cara mendefrag uh, hardisk di PC atau laptop kamu langkah pertama kita masuk ke File Explorer ya teman-teman ya kita masuk ke File Explorer nah kemudian kita di sini pilih lokal hardisk C ya teman-teman ya kita klik mouse kanan teman-teman kemudian kita pergi ke menu Properties teman-teman kemudian jika sudah nampil menu seperti ini kita pergi ke menu tools. kemudian kita pilih menu optimis ya teman-teman Nah teman-teman untuk cara mendefrag Harddisknya teman-teman ya di sini kan ada drift C dan Drive uh, atau harddisk uh, part yang lain ya teman-teman ya di sini saya akan mendefrag di drift C itu dengan cara e, mengklik di sini menu Optimis teman-teman ya untuk mendefrag hardisk C-nya teman-teman ya kita klik Optimis teman-teman untuk mendefrag nya teman-teman ya nah defragment sekarang sedang berjalan ya teman-teman ya kita tunggu dan di sini ada harddisk lagi ya teman-teman ya satu lagi di PC saya dan saya juga akan Uh, mendefragnya teman-teman ya kita klik aja optimis teman-teman dan kita tunggu ya runningnya sampai selesai ya teman-teman ya di sini sedang uh, sedang mendefrag hardisk yang ada di PC atau laptopnya teman-teman kita tunggu sampai selesai ya teman-teman ya oke di harddisk -nya di sini ini saya ini sudah uh, sudah selesai ya teman-teman ya kita tunggu yang harddisk nya teman-teman ya sedang menganalisis teman-teman 90% Oke okay. pas 1,19 oke okay. kita tunggu ya teman-teman ya kita tunggu sampai selesai jangan sampai ada yang terlewatkan ya teman-teman ya Nah teman-teman defragmenter -teman, uh, ini manfaatnya cukup banyak sekali ya teman-teman ya di antaranya teman-teman The Fragmenter mempunyai fungsi untuk menjaga kestabilan PC dan keadaan harddisk Karena The Fragmenter mampu mengalahkan atau menepikan bot sektor dalam harddisk ataupun error program Jadi Windows yang kita pakai sekarang ini sangat baik terhadap penggunanya Dengan tools-tools yang berguna dalam menjaga hardware teman-teman Nah teman-teman kita tunggu ya teman-teman ya sampai selesai full 100% teman-teman bagi teman-teman itu dia ya teman-teman ya cara uh, mendefrag hardisk di PC atau laptop teman-teman caranya cukup mudah sekali kan teman-teman ya kita masuk ke file explorer ke kemudian kita pilih ke local disk C ya teman-teman ya kemudian kita uh, pergi ke menu optim eh kita pergi ke menu option ya teman-teman ya kemudian kita pilih uh, menu tools kemudian kita pilih the defragment ya teman-teman ya kemudian kita masuk di sini kemudian kita optimiskan aja uh, hardis-hardisnya teman-teman ya untuk mendefrag hardis di PC atau laptopnya teman-teman nah teman-teman baik kamu yang uh, masih kebingungan ya kamu bisa berkomentar di video ini teman-teman dan bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe